Anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Baik-baik saja kan? Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, uh, diberikan kesehatan ya. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan baik, anak-anak, terutama kelas 3 ya tiga b pada pagi hari ini uh, untuk materi yang akan Mbak Diksi sampaikan yaitu diantaranya menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku ya jadi apa itu bangun datar bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar tersebut ya seperti yang Pak Disi contohkan di layar ini ya di sini Pak Disi memiliki sebuah kertas. Ya. Jadi ini adalah bangun datar. Ya, bangun datar itu adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun. Batasnya yaitu adalah yang di sini atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Ya. Yang di atas ini adalah sisi panjang. Kemudian yang di samping kanan kiri ini adalah sisi lebar anak nah, ya. Oke. Kemudian kalian nantinya akan mengukur sebuah luas bangun datar. Bagaimana cara menghitung uh, menghitung luas bangun datar dengan satuan tak baku? Ya. Caranya kalian nanti yaitu menghitung menghitung beberapa persegi satuan. Bukan luas bangun datar dengan satuan, tak Bagu, mbak. So, misal ada contoh yang seperti ini, di sini ada bangun datar persegi. <coughs> ya, di yang Mbak di tujuan ini adalah bangun datar persegi. Kemudian yang di samping sini itu adalah bangun datar persegi panjang. Baik, anak-anak bagaimana cara menghitung uh, luas persegi tersebut yaitu dengan cara menghitung masing-masing bangun yang membangun uh, bangun tersebut ya, yang di dalamnya terdapat beberapa persegi ini persegi yang kecil ini yang membentuk sebuah bangun datar tersebut jadi kalian langsung bisa menghitung Mengetahui luas tersebut dengan cara menghitung beberapa bangunan persegi yang membentuk bangun datar tersebut. Suatu misal, di sini ada bangun persegi dan sudah ada petak-petak berupa bangun persegi di dalamnya. Kalian tinggal menghitung, ya. Caranya yaitu: satu, kita hitung; satu, dua, tiga, ya. Empat, lima, enam. 7, 8, 9 ya nah, disulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 itu kalau dihitung masing-masing, bagaimana kalau uh, menghitung saat luas bangun datar satuan tak baku dengan menggunakan perkalian, yaitu kalian harus uh, menggunakan rumus yang ini tadi panjang dikali lebar jika ada soal yang seperti ini ya kalian tinggal menghitung yang ini satu dua tiga kemudian ke bawah ya satu dua tiga tapi di sini <tuh> di sini tiga di sini tiga yang di atas tiga yang di samping tiga Ya kan? Akan ada 3, 1, 2, 3 Kemudian yang di atas ini 1, 2, 3 Sehingga uh, Sekiranya nanti kalian tidak usah menghitung jumlah Titik-titik atau bangun Persegi yang uh, Membentuk bangun data tersebut Kalian tinggal uh, Menggunakan Sebuah perkalian ya. Jadi tinggal dikalikan 3 tiga, dikali 3 tiga, 3 dikali 3, 3 sama dengan 9 ya. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah sudah dimengerti bagaimana cara menghitung sebuah luas bangun datar dengan menggunakan satuan tak berukur ya seperti ini? Nah, sampai di sini dulu uh, pembelajaran kali ini. Uh, kita bertemu lagi pada Pembelajaran-pembelajaran lainnya Tetap semangat Dan Terus belajar Merdeka belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat